Fabio Fedilum Filipinensis ini termasuk anggrek kantung atau Fabio pedilum yang saat ini sudah langka dan jarang ditemui dan harganya pun saat ini cukup fantastis Fabio Fedilum Filipinensis sedang berbunga bagus-bagusnya nih sobat sekalian Saya hey, Sob, di sini dan Sobat di sana Meski, Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian ini adalah sosok dari Fafio Fedilum ya, Fafio Fedilum Filipinensius Fafio Fedilum, Fedilum Karena A, P sama H itu bacanya harusnya Fah gitu ya Fafio Fedilum Ini berasal dari manakah? Dan seperti apa sifat-sifatnya? Ini termasuk Favio Fedilum yang saat ini banyak diincar para kolektor Karena keberadaannya semakin sulit ditemui Oke, okay, kita akan mengenalnya lebih dekat sobat sekalian buku besar ini buku sihir ya Faviovedilum filipinensis. This species is widespread in the Philippines and in the extreme north of Sabah and Borneo. Jadi meskipun namanya Paphioferdium filipinensis, tetapi penyebarannya tidak hanya di Filipina sobat sekalian, tetapi di Sabah dan juga Borneo dekat-dekat Malaysia gitu ya Borneo Kalimantan. It grows in exposed conditions, but not in direct sunlight. Dia tumbuh di tempat yang banyak sinar matahari, terekspos sinar matahari, tetapi tidak sinar langsung. Loh. Gimana tuh? Jadi di bawah naungan, tetapi naungannya itu tidak terlalu rindang. Jadi dia terpapar sinar matahari yang cukup banyak, sobat sekalian. On limestone rock at low altitude. Dia biasanya tumbuh di bebatuan on limestone rocks. Tubuhnya di bebatuan. Jadi kalau hutan-hutan yang bebatuan itu biasanya terekspos sinar matahari cukup banyak sobat sekalian. The leaves are strap like 8 to 20 inch or 20 to 50 cm long and 2 inch or 2 to 5 cm wide. Strap-like, daunnya itu seperti tali ya Strap-like Dan untuk panjang daunnya itu 8-20 inci atau 20-50 cm Jadi daunnya bisa panjang sampai 50 cm Sobat sekalian Kemudian lebar daun ini 2 inci atau 2-5 cm Jadi daunnya tidak terlalu lebar Sehingga disebutkan Menyerupai tali Strap-like And the darker green on the upper surface Then underneath di referensi disebutkan bahwa daun bagian atas itu lebih darker ya, daripada yang bagian bawah. Bawahnya lebih terang sobat sekalian. Ini ciri-ciri dari Wafio Pedilum Filipinensis. Jadi ketika sobat sekalian nanti beli yang belum berbunga, ciri-cirinya adalah daun atas itu lebih gelap dibandingkan daun bagian bawah. Vari ulang ya. And darker green on the upper surface than underneath bagian atas atau permukaan atas daun lebih gelap dibandingkan permukaan bawah daun ngoten engkang minul the erect to arching inflorescence comprises up to five flowers erect jadi tangkai bunga atau inflorescencenya ini erect atau menjulang ke atas ada yang pendele, kalau pendele itu ke bawah ya. Jadi kalau Vio Ferdinand Filipe Nensis ini irek menjulang ke atas dan biasanya ada 5 kuntum bunga 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul sekali referensinya, jos ya. Betul sekali, tepat sekali. Kok bisa 5 ya? Each about 3 half inch or 8.5 cm across diameter bunga sobat sekalian itu tiga setengah inci atau 8,5 cm each about three half inch or eight half cm across across yeah. ini diameter bunganya cukup besar sih untuk ukuran pedilum, yaitu tiga setengah inci atau 8 setengah cm flowering during spring. Nah, kalau di negara empat musim, bunganya itu spring. spring. Jadi kalau di negara kita, negara Indonesia, tropis, itu di awal musim hujan atau akhir musim kemarau, yaitu bulan-bulan September. Flowering is during spring. The species does well in cultivations and is tolerant of any deteriorations in the mixture susah sekali coba sekalian. This species does well in cultivations and is tolerant of any deterioration in the mixture. Ini termasuk spesies yang dia tumbuh subur in cultivation atau di penangkaran atau di para hobis. This species does well in cultivation and is tolerant of any deterioration in the mixture. Jadi meskipun medianya ini sudah mengalami kemerosotan atau sudah menjadi asam, medianya ini sudah turun kualitas, dia tetap tumbuh dengan baik. Wah luar biasa ya. Jadi sobat sekalian rugi nih kalau belum punya Favio Favioferdium filifinensis. Harganya ya lumayan sih. Untuk satu batangnya ini di atas rp ribu rupiah. Untuk satu batang ya, di atas 500000 ribu rupiah. Papio Semoga video ini bermanfaat. Sobat bisa dapetin Paphiopedilum Fidilum di FO Anggrek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.